dulu petik lapar eh kok mau ikut berhenti ya ampun robotnya penuh lagi darahnya oke okay, hello silavers ketemu lagi di channelnya si Muni. kali ini kita akan ngebahas lanjutan dari episode sebelumnya ya untuk masuk lantai 3 sage tower go oke okay, ini dia questnya kita lanjutin aja langsung kita ketemu si chemis nih nah, otomatis kita akan langsung dilempar ke lantai 3 cuman kita harus jawab dulu ini pertanyaannya dia David cair, aduh. Oke okay, bro, semoga kita selamat di sini ya. Ini sangat alot sekali monster-monsternya. Semoga kita beruntung. Di sini ada bosnya PS2 jby ya. Entah saya bisa bunuh apa enggak nah ini jalannya tuh sebenarnya simpel aja sih legend dari kraken buat apa sih itu jalannya ini cuma muter doang kalau ke kiri balik lagi nanti ke kanan kalau lurus ya itu bosnya lalu agak berapa banyak banget anak buahnya ini tapi lumayan lah suka dapat dropan yang aneh bro <laughs> Oke okay, kita kayaknya nyoba dulu ke kiri bro Kalau lulus udah jelas itu bos Lumayan nih panen ruby <laughs> Oke okay, ini kita jalur kiri uh, Sebenarnya saya uh, belum pernah ya untuk jalan-jalan uh, langsung biasanya tuh langsung ngebos. boss uh, bareng party itu juga dulu. Kalau oh, sekarang nggak tahu ya pakai armor ini. Nah. Nah ini eh uh, ini warp apa ya? Oh ini quest eh bukan quest ya, uh, bos sampingan. Lah. Loh, mati kena apa? ya Dipukul bosnya gitu. Eh, mana nggak ada setnya? Eh, oh, hey! ampun, gila, nggak mau masuk lagi situ. Parah nyimpennya disitu lagi bosnya. Itu kan bos sampingan event, eh bos sampingan quest. Tapi kok level 300 ya, kill. Nah ini kalau kita keliling itu balik lagi ke awal nanti bro balik lagi ke depan ini bukan dirim sih ini hanya ruangan motor bentuknya kotak ini, Aduh nambahin banyak ampun Ini hati-hati ya <laughs> kalau yang <laughs> kecepatan ASPD nya pasti kombonya akan susah kayak tadi iya kayaknya pingin diamon deh bro udah banyak banget eh makasih ya yang udah nengokin channel saya saya ucapin semoga channelnya juga makin sukses <laughs> Dan ini gamenya untuk di PC ya, yang belum tahu, gamenya dimaininnya di PC. Eh, hey, dapat BRS bro, saya baru tahu dia bisa drop BRS ya. Lumayan juga. Coba habisin dulu monsternya. Kali dapat Golden Run. <laughs> ini banyak banget like elemen, kalau di lantai 3 elemen cahaya. Dan ini gak berguna Kita buang aja Oke lanjut Kita kasih makan dulu Kayaknya mulai Agak-agak susah Nah ini questnya Untuk di jembatan Nanti kita lewatin aja Cuman saya Harus bersihin ini Banyak banget anak buahnya Buat masuk a few minutes later Oke, okay, ini saya udah bersihin nih. Aneh nih. Terbang, Bro. Aduh, ini agak lama ya. Jadi saya tadi bersihin dulu. Karena makan waktu juga. Panjang sih kalau mau jelasin lantai 3, terus nanti mungkin tembus ke lantai 4 ya tapi lantai empat udah jelas lah pasti nggak akan bisa bunuh bosnya oke okay, nah ini dia uh, ini susah banget bro saya berapa kali balikan ini gara-gara mati sama anak buahnya juga di sini mati bro tadi sebelum dibersihin uh, banyak banget jadi hati-hati kalian kalau yang mau solo jadi pelan-pelan aja oke okay, yang jelas di disini Uh, aposnya udah bisa masuk agak tenang uh, Nah saya mau narikin uh, Apa namanya Monster-monster uh, yang di pinggir Itu karena nanti takut ngeganggu pada saat saya Ngelawan nge nge bosnya ya Di sini PS2JB itu di ujung posisinya Dan hati-hati itu ada pilar api Jangan sampai kalian berada di tengah Nah kalau bisa sih tarik ke pinggir sini nih pelan-pelan dari sini maju sedikit-sedikit. usain uh, ya nyicil aja bunuhnya. Bunuh ininya, bunuh krocok-krocoknya ini. <laughs> Jangan sampai mereka ngumpul kalau enggak wah celaka. Itu loh yang uh, mag magic monsternya yang bisa ngelemparin bom. Itu bahaya banget. Nah, itu tuh. Waduh, itu pada saat udah keracunan kita terus dihajar sama prajurit, weh damage-nya jadi gede mereka. Ada, Nah. Lumayan nih sampahnya ambilin, Bro. <laughs> Walaupun waduh ngumpulin JKL red Gold. Tiketnya tuh kapan tahun lah buat bisa ditukar. <laughs> nah itu tuh bosnya di di tengah. Oke okay, kita udah tarikin satu-satu. Ini semoga bisa aman. Kita tarik dulu aja itu anak buahnya duh. Tuh yang di tengah juga masih ada tuh si ini lagi, si peracun lagi ya. Eh. eh loh kok bisa mukul dari jauh? Aduh kacau kacau bro. <laughs> Wah, untung nggak ngikutin anak buahnya Aduh itu api Waduh alot ini Bro Bro alot banget Bro <laughs> sakit Aduh ini harus ditarik ya, kayaknya Waduh sakit juga ya 3500 bocor masih, woi, wah nggak kan bener ini, harus deket apa ini, Nungur. ini bakal lama ini ceritanya ini, tapi mau nggak mau itu untuk ngelewatin lantai 4 ya nggak nggak bisa dilewatin dia harus dibunuh yang bisa dilewatin cuman tadi doang kayaknya MK2 itu bos sampingan kayaknya <laughs> nah udahlah di sini pas oke okay. siksa oke okay, ci thank you ci mantap nah udah mulai ngurangin tuh sedikit sedikit oke lah ini kapan tahun beresnya nih <laughs> Oke, oke, oke, hours later. Nah, dikit lagi bro. <laughs> Akhirnya bisa saya bunuh dia. Ampun, udah pegel oke, Aduh, pet gua mau mati. Ya deh, hampir aja. Ini kalau kalian mau nyobain juga untuk solo bareng Apos lebih baik beli maksain <laughs> untuk pet feed biar petnya nggak kelaparan takutnya lagi Apes mati. Aduh boxnya juga yang normal lagi. Aduh nggak dapet yang gold ya. Tapi udah untung itu juga dapet box. <laughs> Oke okay, ambil questnya berangkat bro. Metal Fragment. Oke deh, kita langsung uh, nyebrang. Puun ini, wudih Ruby lagi minta makannya. Aduh pegal, asli pegal. <murna> Ada, es. Waduh, kaget kirain bakal nyerang. Oke kita masuk warpnya aja tuh yang di tengah Kayaknya harus Pindah lokasi nih Oke to inside Kita langsung lompat area ini pasti Moga bukan bos lagi ya <tose> Tapi ini masuk langsung ke lantai 4 seingat aku itu lantai 4 langsung, kayaknya harus di ini dulu ci bagi ah. buff. <laughs> ini lumayan loh, agak-agak makan waktu ya kalau cuma gua lama ngajarin anak buahnya banyak, apalagi kalau di lantai empat kayaknya. Oke, siap lah, Mulai si full Tinggal langsung cabut Ada bayar 10 cegel, bro Nah, ini dia Aduh, lantai 4 sih Ini di lantai 4 juga ada puzzle-nya, bro Lumayan lah, agak-agak Bikin ini ya, bikin Pening tapi kita harus coba masuk. Sampai mentok lah pokoknya Yang penting teman-teman bisa lihat informasinya dan bisa dipraktekin sendirilah. Yang jelas jangan konyol kayak saya ya. Usahain udah party full lah biar bisa bunuh bos di lantai 3 tadi angka 2 mah ini yang sibuk-sibuk nak Ya, ini quest terakhir kayaknya. Cuman saya nggak mungkin bisa bunuh nih levelnya juga level wah tinggi kayaknya. Oke, okay. siu siu masih halap. Nah itu dia questnya. Wah kemana? Agak bingung nih. Apa ya? udah eh eh eh, kok nggak bisa diklik nggak no, pas <laughs> nah ini follow depan aduh huruf mana ini ya kayaknya huruf manapun juga awalannya sih nggak bisa S ini berarti harus cari nih wah banyak ada chiefnya nih eh. uh, oh. nah kita harus masuk dulu ke uh, di sini ada keynya nah masuk ke sini dulu bro ini enggak bisa keluar lagi otomatis tetap dilempar ke tengah Nah itu ada questnya, kita ambil dulu yang sebelah kanannya, waduh ini jebakan ceritanya. Oke, okay. nah untuk yang quest satu lagi ini, ada empat pertanyaan bro, caplen nomor satu. Iya, salah. Oh, berarti sistemnya kayak wes di central misi aja <laughs> milihin kalau jawaban yang enggak pas mana nah ini dia pilihannya adalah coba dulu kopa salah bukan Main cater salah Define sama L, sama Let's go outside. Oke, okay, ini bener bro. Sama L. Namanya sama L. Oh, berarti eh uh, hurufnya tadi yang awal udah bener sebenarnya. Nah ini S. Eh, ya pastilah. Ini dari awal nih kita. Oke, okay, udah ketemu sampai huruf yang terakhir L ya. Kita nanti dilempar ke sini. Ini empat sarang bosnya kayaknya banyak banget aduh anak buahnya kita harus bersihin lagi ini bro. Waduh kerja keras ini. Ada pegel. <tih> eh, wih dapat elemen tanah. Mantap mantap. Ini sampahnya ampun harus disimpanin dulu. Nah itu dia bro, bosnya level 300, waduh, udah nggak akan bisa dibunuh Tapi saya penasaran di belakangnya itu ada wap tapi dijaga ketat sama prajurit-prajurit uh, yang kayak tadi Oke okay deh, kita coba maksa aja ya Ini nggak mungkin bisa dibunuh untuk uh, uh, apa oleh saya sendiri di level segini dengan armor pas-pasan Paling kita coba terobos aja ya Karena saya belum pernah juga masuk ke ujung sana karena waktunya saya lihat dari jauh, oh itu bisa masuk harus Oke, okay. ih. Ya, selesai bro. Ini nggak ada. Ini mentok ini nih. Harus dibunuh, tetap. Oke, okay, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk share dan subscribe-nya. Dan see you in the next episode. Dadah, bye-bye.